Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan hayu Daksas sahabat kakak. Pesan Daniel Mananta Untuk umat Nasrani Ada jin kafir Di patung salib Yesus Allahikari. Daniel Mananta Itu Umat Kristiani, belum jadi mualaf. Kalau mau jadi mualaf, jadi mualaf saja, Neil dan Neil. Ya, iya sekali lagi, kalau mau jadi mualaf, jadi mualaf saja itu hak setiap orang, hakmu, hak prerogatif di dalam perkeyakinan, dalam beragama, nggak ada yang melarang. Tetapi tolong, kamu. Jangan menjadi salah satu unsur yang merusak bangsa dan negara Nggak usah banyak bacot kamu nil Kamu artis Tapi aku ya koplok kita kamu dulu gitu ya Selamat siang Bapak Ibu yang ada di TikTok Katolik Menjawab Pada kesempatan ini saya akan menanggapi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 I miss you so much <laughs> Gitu Sama kalau misalnya Lu kagak ngelihat foto dia gitu ya Abstrak aja gitu Susah kan Mau Ngomong sama sape Ngomong dalam hati Apa ngomong sendiri dari kira orang gila ikan? Ya kan Nah gitu maksudnya bro Jadi ibaratnya tuh sama aja Kayak doa Biar lebih ngeresep Ke hati bisa Mengeluarkan unek-unek Dan doanya tuh lebih Kusyuk gitu loh Kayak bener uh, Gitu Paham dong Alleluia.